Oke, okay, uh, insya Allah kita hari ini mau buat es nata de coco Oke, okay. bagi yang sedang di rumah nih bingung mau uh, bikin minuman seger yang gimana Nah, ya ini bahan-bahannya, pertama ada es batu Ntar secukupnya, ada ini nata de coco Juga nanti digunakan secukupnya, ada susu, sengaja satu gitu ya biar nggak potong-potong ada sirup, sudah kritis gitu ya Ini kayaknya eh, Anak kos-kosan gitu ya Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah Memasukkan es batu ke dalam gelas Sedikit aja Sudah Setelah itu kita masukkan nata de coco -nya. Sudah terus kita tambahkan sirup, gitu ya. Kalau mengikuti petunjuk yang ya, ini sudah kritis sengaja. Ini biar videonya seru, gitu ya. Kita buat sekritis, mungkin gitu. Ini sebagaimana iklan hingga tetes terakhir. terakhir. Ah, Oke, okay. dirasa sudah cukup. Hmm. Jangan lupa ditutup biar nggak masuk jin. Terus kita tambah susu. ya Susu mereknya sengaja kami tidak lihatkan, biar dikira ndak iklan gitu ya. Enggak usah terlalu banyak, nanti enek. Karena sirupnya sendiri itu sudah manis ya. Ini boleh ditambahkan es batunya, tapi begini juga cukup. Ei eng. Wow. <laughs> Oke, selamat menikmati. Dah.